Hello, selamat datang di Taman Curhat. Kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, kali ini aku mau bahas tentang bakat. Sebelum kita nanti kaitkan sama karir, oke? Okay? Nah, kalau ngobrolin bakat, di sini Artinya adalah natural ability to do something, natural aptitude or skill, someone who has a natural ability to be good at something especially without being taught. Jadi pada akhirnya bakat itu adalah someone who has natural ability. When doing something. Gitu. Nah, natural ability-nya ini. Kita define ini. Good at something. Good at something-nya ini. Kita coba urai lagi. Kita ambil contoh. Misalnya... Uh, nulis Nulis copywriting Nah Kita bedain antara yang Punya bakat Sama yang Enggak punya Oke okay. Biasanya orang-orang yang punya bakat Hasil dari copywritingnya ini Engagement-nya bagus gitu. Engagement bagus, naik. Terus kalau misalnya tujuannya buat closing. Itu naik. Di sini cirinya adalah tanpa effort yang gede. Ciri besarnya adalah tanpa effort. Kelihatannya ya, kelihatan dari luar itu tanpa effort gitu. Nah, sedangkan. Untuk yang di nggak punya ini effortnya gede banget, effort gede, tapi sekalipun effortnya gede, bisa dibilang engagementnya engagementnya soso -so gitu, atau turun, atau nggak ada, dan closing rate-nya juga sama gitu, closing rate-nya soso -so atau turun. Jadi intinya bakat adalah someone who has natural ability when doing something Nah natural ability-nya ini good at something Kita ambil contoh misalnya nulis copywriting Kalau misalnya orangnya punya bakat Biasanya engagement sama closing-nya tinggi Atau eh, tanpa effort atau dengan effort sedikit Dengan sedikit effort gitu Nah kalau di sini biasanya effort sedikit atau ininya tuh enggak works buat dia ya jelas dia harus ngeluarin effort gede tapi ya dia juga bisa engagementnya tinggi cuman untuk first trial kayak satu dua tiga percobaan pertama biasanya enggak se- enggak semenghasilkan itu gitu loh enggak sebagus itu hasilnya oke okay? nah Thank you guys for watching dan langsung aja subscribe terus nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update video selanjutnya